Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat semuanya di mana Ada seperti biasa yang Belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi ya. Di sini ada informasi dari Detik News yaitu Kiai Hadi Said Akil dirawat di rumah sakit kondisinya membaik. Nah semoga lekas sembuh kawan. Simak selengkapnya Mantap kota umum PBNU Kiai Haji Said Akil Sire Jatuh sakit dan kini tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta Kiai Haji Saib Akil disebut kelelahan dan adanya faktor TBC Iya benar, beliau sedang sakit karena kelelahan aktivitas parat Ada juga faktor TBC Saat ini beliau sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta kata sekretaris pribadi kehaji Said Akil Sofwan RC saat dimintai konfirmasi Sabtu 14 Januari 2023. Sofwan mengatakan Said Akil dirawat sejak Jumat 13 Januari 2003. Namun dia memastikan Said Akil dalam kondisi baik. Beliau dirawat sejak kemariscian 13 Januari. Alhamdulillah kondisi beliau baik. Mohon doa, semoga beliau Lekas sembuh tambahnya Nah ini seitulah sekedar informasi Kawannya terkait Pak Kyai yang kita kenal Ya, oh, selalu viral Nah sekarang Dalam kondisi sakit, ya kita doakan Saja, semoga beliau Pak Kyai semoga lokasi sembuh Ya, semoga lokasi sembuh, amin Demikian kawan informasi Update kali ini, bagikan Videonya kawan